Rasa seakan terlihat tirai. -tira Wajahmu Hei para Pengalaman Kemanusiaan Bekerja Dari pagi Sore sampai malam Mempertaruhkan dan agama nyawa Itu semua Kau lakukan Dan penyelamatan Ribuan bakar Tiba serangan buah pembunuh tak terlihat menularnya dengan cepat. Rojim. aku betul di setiap harinya aku kepikiran Kau di rumah, aku kepikiran saudara saudaraku. Aku kepikiran teman temanku. Setiap selalu beritakan makin bertambahnya jumlah kematian. Aku khawatir ya allah ya robi tolonglah kami umat di bumi. Oh Selalu berdoa kepada Gusti Allah Nuh Agung dan berarak kepada mereka tenaga medis seluruh dunia. agar tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Banyak